Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat uh, Tema kali ini kayaknya agak menarik Dimana orang Jawa punya mandau Maksudnya orang Jawa itu saya Ratu Bidadari Dimana saya di sini saya punya koleksi mandau yang asli dari Kalimantan uh, Tapi sedikitnya saya mau cerita dulu kok Apa sih sejarahnya Historinya, kok sampai Ratu Bidadari, orang Jawa punya uh, mandau, mandau dari Kalimantan. Apakah itu beli? Apakah itu dikasih? Ataukah, apakah, apakah, apakah, apakah, dan apakah? <laughs> Tetap ikutin terus perjalanan demi perjalanan Ratu Bidadari. Oke okay guys, biar tidak penasaran, mungkin... Saya tunjukkan mandolnya, oke. Okay. ini belum saya bersihkan, ini jadi kayak gini. Nah, ini adalah mandau, ciri khas dari dayak atau Kalimantan. Apa perlu saya buka ini? Oke, okay, saya buka, sedikit ya. seb seb seb seb seb seb seb seb Ya nah, ini guys, ini adalah penampakan mandau nya. Dan di sini juga ada patik, ada tulisannya asli Kalimantan. Ini saya dapatkan itu udah mulai tahun berapa ya? Tahun 2013, dimana saya dulu pernah bekerja di Kalimantan Timur selama empat tahun saya bekerja di perusahaan telekomunikasi dan komunikasi perusahaan nasional di sana terus saya juga bekerja di perusahaan asing perusahaan tambang batu bara Kalimantan Timur dan dulu saya di daerah situ saya ngontrak rumah itu di daerah eh, Sepinggan Baru atau dekatnya Bandara Sepinggan Balikpapan dan saya juga dulu pindah ngontrak di daerah Balikpapan Regency lah pertanyaannya kan jarang-jarang orang Jawa punya mandau gitu kira-kira boleh nggak sih gitu loh ini cuman review aja sih review cuman unboxing lah ini penampakannya dan ini adalah rangkanya keren enggak Ya kalau buat teman-teman yang nonton ini dari orang Kalimantan Dari Dayak atau dari Banjar atau dari Kutai Kertanegara Eh Kutai ya Masalahnya di Kalimantan itu kan sukunya banyak Bukan hanya Dayak saja banyak Ada suku Banjar, suku Kutai Banyak lah, semua macam-macam Orang Bugis di sana juga banyak, orang Jawa juga banyak di sana ini buat teman-teman sih, kalau ada teman-teman yang asli dari Kalimantan pengen sodakoh Mandau juga nggak apa-apa. teman-teman yang ingin memberikan hadiah kepada Ratu Bidadari juga nggak apa-apa. Kalau masalah WA saya ada di bio YouTube saya Ratu Bidadari TV. Di situ ada WhatsApp saya mungkin kalau mau tanya alamat saya bisa <laughs> kita nge-review sambil minta ya ini ya siapa tahu di Endros di Endros mandau saya cuman di sini kita kita bangsa Indonesia kan penuh dengan suku ras budaya dan agama di mana di Indonesia ini adalah sebagai negara maritim berpulau-pulau, ribuan pulau, beratus-ratus bahasa, dan beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi, sangat luar biasa sekali. Ya, ada orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, orang Madura, orang Sunda. Orang Papua, terus banyak lagi, mulai dari Maroke sampai dari ujung sampai ke ujung dari hulu sampai hilir. Itu yang harus kita syukuri. Nah, semuanya punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau orang Jawa, kan, ciri khasnya itu apa? Keris-keris pusaka itu orang Jawa. Kalau orang Madura, celurit. Ya kan, kalau orang Bugis itu Badik, kecil yang kecil itu Badik gitu. Kalau orang Dayak atau Kutai itu Mandau. Kalau orang Aceh atau orang Minang itu Rencong. Kalau dari Papua itu apa ya? Panah ya, kalau dari Papua ya. Dan banyak lagi. Bagus nggak guys? Aku sih pingin yang asli ya. Siapa tahu ini ditonton teman-teman Dayak, teman-teman yang asli dari Kalimantan terus punya koleksi kayak gini, yang mau dikasihkan ke saya juga nggak apa-apa, saya terima. Pokoknya gratis loh ya, jangan nanti saya disuruh bayar. Wah, karena saya nggak butuh beli, kan maksudnya buat oleh-oleh, buat hadiah, buat surprise buat saya. Jadi, semuanya kita harus, oh, apa harus hargai karena ke keberagaman itu. Kalau celurit, saya punya mandau, punya yang enggak punya itu, saya badik sama rencong, terus sama senjatanya orang Sunda itu. Apa itu senjatanya Prabowo Siliwangi? Itu loh, apa itu kujang? saya belum punya itu, saya belum punya koleksi kujang, uh, terus batik, batiknya orang Sulawesi sama rencong, rencongnya orang Aceh buat teman-teman yang mau ngasih ke saya juga nggak apa-apa, <guruh> terima kasih banyak. tapi di sini buat teman-teman, uh, dulu itu pernah ya, tahun berapa ya tahun 2013, saya dulu pernah mau berantem. Pernah mau berkelahi sama seseorang? yos adalah permasalahan gitu. Dan saya itu bawa ini, guys, ke rumahnya itu. Untung aja nggak ketemu ya. Bayangkan kalau sampai saya ketemu di depan saya, mungkin sudah saya potong, sudah saya penggal itu kepalanya. Ya, untung aja nggak ketemu dia gitu sampai ketemu mungkin udah tewas, dan saya di penjara mungkin sampai detik ini mungkin. Saya udah nggak bisa ngevlog, saya nggak bisa nge-youtube, dan bikin video seperti ini. Mungkin saya sekarang masih di sel, gitu loh. karena ancamannya jelas 20 tahun penjara. Kalau sampai saya membunuh pada saat itu, cuman itu kan pengalaman-pengalaman kelam saya, gitu loh. Kalau saya, sekarang saya mau bunuh-bunuh orang ya, mikir-mikir gitu loh, mending cara alusan. <laughs> cara kasar nanti apa hubungannya sama hukum keren guys enggak tahu ya bahannya dari apa ya ini ya kok putih maksudnya nggak bisa berkarat loh ini guys putih gak bisa berkarat ini enak apa e, gagangnya juga enak kalau buat megang ini enak. Jadi keras-keras tapi empuk karena di sini ada balutan e, dibalik dibalut sama kain ya, ciri khas merah-merah kan kalau orang dayak kan merah-merah sukanya. Enak itu. Megangnya juga enak. Ini mungkin panjangnya berapa ya? Panjangnya segini. Kalau 50 cm kayaknya lebih deh mungkin enggak tapi enggak sampai satu meter ini kayaknya lebih dari 50 cm tapi lebih dari gak sampai satu meter lebih dari 50 cm tapi tidak sampai eh, 50 50 cm ini review buat teman-teman saya masukkan lagi ya ke sarungnya ini ini adalah video review saya tentang koleksi saya mandau asli dari Kalimantan ya buat teman-teman yang punya koleksi-koleksi bisa di review juga gitu loh ya udah gitu aja teman-teman ikutin terus update terbaru channel YouTube Ratu Bidadari TV jangan lupa like comment and share